Di episode kali ini, saya akan membahas mengenai tiga hal yang harus dipikirkan sebelum membeli lensa. Hal-hal apa saja yang harus kita pikirkan? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfikar, foto and video. Channel ini akan selalu ngebahas tentang produksi foto dan produksi video. Jadi buat teman-teman yang kepo, tentang produksi foto dan video bisa langsung subscribe aja channel ini. Jangan ragu-ragu dan bila video ini bermanfaat, teman-teman bisa langsung share ke teman-teman yang lain. Seperti yang udah kita singgung di video sebelumnya, video yang mengenai 5 hal yang harus dipikirkan sebelum membeli kamera, kita sekarang bakal ngebahas tentang 3 hal yang harus dipikirkan sebelum kita membeli lensa. Apa aja hal-hal yang harus kita pikirkan sebelum membeli lensa, langsung aja kita ke pembahasan. Yang pertama, vokaling atau jarak gambar yang bisa diambil oleh lensa tersebut. Jadi teman-teman benar-benar harus uh, mikirin dulu kebutuhan teman-teman untuk kebutuhan apa, kayak misalnya foto wedding, video wedding, atau mungkin dokumenter, atau mungkin yang lain hal kayak misalnya foto event, kayak gitu, bener-bener karena kebutuhannya bakal beda-beda. Jadi kita harus tentuin dulu kita bekerja di bagian mana, di bidang mana, biar bisa menentukan lensa itu, lensa yang kita beli itu yang kayak gimana. Dan nah, di depan teman-teman sendiri udah ada beberapa lensa yang bakal saya langsung jelasin aja karakter yang dihasilkan oleh lensa-lensa tersebut. Yang pertama lensa white. Lensa white itu lensa yang memiliki focal length di bawah 50 mm. Biasanya dipakai untuk portrait-portrait, hasil itu sudut pandangnya sangat luas. Jadi, yang lebar-lebar kita biasanya pakainya lensa wide. Yang kedua ada lensa normal atau lensa standar. Kenapa disebut normal atau standar? Eh, karena sudut pandang yang dihasilkan sama kayak sudut pandang manusia itu vokalnya 50 mm. Kayak gini, yang ketiga atau yang terakhir. Ada lensa tele. Lensa tele itu memiliki focal length di atas 50 mm. Sebenarnya ada juga variasi kayak misalnya lensa makro, lensa tioshif, itu macam-macam lagi jenisnya. Cuman saya akan ngejelasin yang standar dan umum biasa dipakai untuk pekerjaan sehari-hari. Nah, selain karakter yang dihasilkan lensa berbeda-beda, lensa juga memiliki jenis-jenisnya ya, kayak misalnya yang pertama ada jenis lensa yang disebut prime lens atau lensa prima itu lensa fix, saya sebenarnya lensa fix sih karena lensanya itu hanya memiliki focal length uh, satu aja, jadi nggak bisa zoom in atau zoom out, kayak misalnya ini lensa 50mm lensa 85 jadi kalau misalnya kita zoom in zoom out itu, uh, yang kita lakukan adalah berjalan-jalan jadi maju, mundur itu zoom in zoom out-nya itu nggak bisa dilakukan lensa karena memiliki focal uh, length-nya cuma satu. Nah yang kedua variabel tele atau zoom lens biasa disebutnya itu kayak misalnya ini 1635 1855 24.5 8200 itu termasuk zoom lens atau variabel tele. Uh, jadi lensa-lensa tersebut memiliki vokaleng bisa di zoom in atau kita kembalikan lagi jadi zoom out. Tapi kalau misalnya di antara dua itu pilihan yang paling bagus lensa apa? Kalau saya menyarankan lebih ke lensa fix atau disebut prime lens. Kenapa? Karena detail yang dihasilkan itu lebih baik daripada biasanya lebih baik daripada zoom lens. Nah, itu yang pertama. Lanjut yang kedua, kualitas lensa. Kualitas lensa di sini, pertimbangannya apa? Atau yang harus kita pikirin dari kualitas lensa itu apa? Kayak misalnya, body lensa tersebut, kekuatan lensa. Lensa juga sama kayak kamera, ada yang wither seal, mereka kekuatannya lebih aman untuk dipakai di isu apapun. Nah, selain kualitas body kualitasnya juga kualitas yang saya bilang tadi, kualitas detail yang dihasilkan oleh lensa tersebut. Makanya, kalau saya lebih seneng sih kalau misalnya saya punya kebebasan dalam pekerjaan misalnya nggak ada batasan ruang gerak, saya lebih seneng lensa fix atau lensa prime lens karena uh, detail atau sharpness yang dihasilkan itu lebih baik daripada zoom lens selain itu, kualitas kayak misalnya ada nggak autofocus di lensa tersebut autofocus itu penting kayak misalnya untuk di video atau misalnya di foto juga momen-momen tertentu yang kita nggak boleh ketinggalan banget, sehingga kita menuntut kecepatan kayak misalnya kita belum terbiasa dengan manual fokus kita kebantu banget dengan adanya autofocus itu juga ada beberapa lensa yang nggak bisa autofocus seperti mungkin lensa analog ini lensa analog belum pada bisa autofocus kalau lensa-lensa zaman sekarang kalau misalnya saya pakai fuji yang nggak bisa autofocus itu kayak lensa-lensa Samyang itu nggak bisa autofocus nah yang kedua itu oh iya yeah, sebelum itu juga ada juga jenis-jenis lensa-lensa yang ada image stabilizernya atau enggak itu juga masuknya ke kualitas lensa yang mungkin kita harus pertimbangkan karena stabilizer itu walaupun zaman sekarang udah ada ibis di kamera cuman ada beberapa kamera kayak kamera saya yang biasa saya pakai itu itu belum ada ibisnya jadi sengganya image stabilizer yang ada di lensa tersebut bisa ngebantu saya yang ketiga kita harus memikirkan bukaan lensa atau diafragma yang ada di lensa kayak misalnya ini bukaan lensanya sampai di berapa sih kayak misalnya ini bukaannya di 1,8 f-nya 1,8 ini nah, jadi bisa teman-teman lihat bukaan lensanya itu semakin besar itu bakal semakin kecil Kemampuan lensa ini menerima cahaya Beda dengan misalnya bu, F nya kita kecilin Bukannya akan semakin lebar Ini juga, juga benar-benar jadi pertimbangan ya Buat teman-teman Dan teman-teman juga harus mikirin Teman-teman biasanya kerja di medan seperti apa Kayak misalnya saya mungkin beberapa motret event uh, Event itu kita mengandalkan Sangat mengandalkan yang namanya lampu lampu panggung ya. Tapi kalau misalnya kita memotret yang di area pak di luar panggung biasanya itu gelap banget. Makanya saya membutuhkan ff kecil, atau diafragma kecil. Bisa juga kayak di wedding, kita pengen blur atau depth of field-nya tipis atau bokeh disebutnya itu kita biasanya pakai diafragma diafragma kecil. Nah segitu dulu video kita untuk kali ini tentang hal-hal yang harus dipikirkan sebelum kita membeli lensa jadi buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat bisa share ke teman-teman lain biar kita belajarnya semakin banyak dan kalau yang ingin memberi masukan atau ada salah-salah dari saya bisa aja langsung kirim ke kolom komentar bisa juga ke fanpage saya bisa juga ke instagram saya DM atau bener benar Komen aja di bawah Masukan-masukan buat saya Atau misalnya kekurangan saya apa Atau ide-ide untuk video selanjutnya itu apa Bisa langsung ke kolom komentar Jangan lupa juga teman-teman Klik tombol subscribe-nya Like videonya Oleh itu Sampai ketemu di video selanjutnya